kita membuat sebuah konsep desain, misalkan saya ini eh, bayangkan membuat namanya masker ya, masker yang menggunakan plastik ya, modelnya ketika kita membuat sebuah model ini kita perhatikan dulu awalnya apakah ini bisa diassembling ya, berapa kali proses yang akan dijalankan sebuah produk ya sebuah produk ini maka berhasil atau tidak sebuah produk kita bisa dapat lihat melihat tadi pertanyaan dari eh, siapa namanya yang dari sini ya mana Kaya saya ya loh walaupun apapun material produksi ini ada beberapa pertanyaan ya yang menyangkut masalah tentang yang berhubungan dengan uh, pertemuan ke-11 ya dalam video sebelumnya sudah dijelaskan nah namun di sini tentang bagaimana total biaya mengukur total biaya hingga tim pengembang produk membuat keputusan yang baik untuk menimbulkan total biaya Nah, kembali total biaya di sini, ya, total biaya, ya, pastinya kalau kita lihat di breakdown dari sini adalah eh, apa yang timbul dari biaya ini, maka kita bisa lihat eh, dari berapa banyak, ya, bill materialnya, ya, bill material di sini, eh bill materialnya, ya, terus bagaimana dengan visualizernya visual ya visual assemblingnya ya visual assemblingnya oh, ini mudah atau tidak ternyata ada tingkat kesulitan dalam uh, assembling ini apa yang menjadi tingkat kesulitannya ya di sini tandai beberapa tanda ya. oke okay. uh, terus bagaimana kita mengetahui oke okay, di las ini build of materialnya ya, Bill of material di sini uh, untuk mengetahui Bill of Material ini boleh kita gunakan yang ini ya, yeah. oke okay. nah, ini di dalam keterangannya di sini, kita menggunakan uh, Bill of materialnya itu ada 5 macam ya, 5 macam build of material Ya, kita bisa oke okay. kembalikan ya. ini biaya materialnya di sini tergantung yang menentukan bahwa biaya ini berapa untuk sebuah produk anggap ini produk ya nah namun dalam permasalahan ini yang dibahas adalah ketika ini udah selesai di desain peronan fakturnya gimana terus asumnya gimana ada nggak sini materialnya yang sifatnya untuk mengurangi biaya untuk mengurangi proses dan lain-lainnya jika dalam hal ini kurang jelas maka kita harus memberikan suatu alasan ya alasannya kenapa bahwa uh, ini udah sesuai gak dengan yang kita inginkan?